Kalian bisa pilih nomor 1 sampai 5. Kalau mau beli, tinggal ketik nomor tersebut, terus klik kirim. Thank you yang udah nonton. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.